Welcome back to my channel Aku mau cerita nih Kalau akhir-akhir ini Aku lagi suka banget Makanan yang gurih dan pedas Saking sukanya sampai nambah porsinya Kalian tahu sendiri Kalau aku lebih banyak menghabiskan waktu Dengan perbahan Dan jarang banget berolahraga. Pas iseng-iseng mimbang Ternyata berat badanku naik. Aku pengen banget diet tapi yang gak menyiksa. Emangnya ada diet yang gak menyiksa? Lalu aku cari-cari di internet dan ketemulah kedua produk ini. Kalian tahu sendiri kan gimana bagusnya produk dari Beauty Lab? Akhirnya, aku mencoba kedua produk ini selama dua minggu. Ini Fiber Millie Placement Powder Drink. Apakah kalian tahu, selain ampas makanan atau lemak yang mengendap, faktor yang paling sering buat diet gagal adalah kekurangan serat. Jadi, kalau mau hasil yang cepat sekaligus sehat, mending ganti makanan kalian ke Fiber Millie Placement Powder Drink. Bisa nunda lapar hingga 4-5 jam loh. Rasanya coklat yang bikin kita nggak ngerasa lagi diet. Aman, sehat, halal, dan berpipi OM. Ini Slim Face drink Satu-satunya dengan Deep dan Metabolic booster Formula. Lebih ampuh menurunkan asupan kalori harian. Membantu kenyang dua kali lebih lama. Mampu menurunkan berat badan 2-5 kg dalam 14 hari. Aman, halal, dan sudah lulus uji dinkes RI. Cukup 2 ribuan aja. Untuk sekali minum, bisa untuk dua kali seduh karena isi kantongnya banyak banget dibandingkan teh lainnya. Selama menjalani diet, aku nggak ngerasa seperti sedang diet. Karena badanku dan terasa lemas, malah justru terasa lebih segar. Dan inilah hasil dietku selama 14 hari. Buat kalian yang pengen diet tapi nggak nyiksa, Kalian bisa cobain kedua produk ini Untuk link pembelian Aku taruh di deskripsi Kalau kalian kepo dengan produk lain dari Beauty Lab, Kalian bisa kepoin IG-nya Beauty Lab. Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe channel ini. See you in my next video.